Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, sama tak kira Terima kasih hei, hei, Jalan I <laughs> yang menderita dan jatuh sakit tak sedikit juga yang gugur dalam musibah kesediaan dan kecemasan perempuan masukan adat melambangkan bahwa wabah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Marokai dari berbagai suku dan budaya sekarang pukul 9.43 ambil, ambil bu Inilah SD-01 Sinozari lagi suara nyala-nyala sekarang pukul 11.44 masukan kesenian melambangkan bahwa kesenian adalah satu bidang yang sangat terpuruk. Segala kegiatan Sekarang. budaya terpaksa Sekarang. hanya bisa dirasakan dalam jaringan